melangkah pada acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan-sambutan yang pertama atas nama fanitya haflah yang akan disampaikan oleh saudari mahirat usufa kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umru dunia wa din Wa wa salamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Yang, Yang terhormat pengasuh pondok pesantren putri Aisyah yakni Romo Kyai Haji Nawawi Umar Soleh Beserta keluarganya Yang saya hormati Dewan Asatid wal Asatidah yang saya hormati para wali santri dan tidak ketinggalan pula teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang pada akhirnya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di acara wisuda tahun 2015-2016 yang insya Allah penuh barokah salawat berserta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya ilahinya kepada kita semua saya Perwakilan dari Risuda Putri mengucapkan terima kasih kepada segenap pengasuh pondok pesantren putri Aisyah Kempek yakni Romo Kiai Haji Nawawi Umar Soleh dan Nyai Haja Afwa Mumtazah yang telah memperkenankan kita semua untuk belajar di pesantren ini sehingga kita bisa belajar Al-Quran dan ilmu yang lainnya yang insya Allah barokah dan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih juga kepada Dewan Asatid Wal Asatidah Yang telah sangat sabar dalam mendidik kita semua Dan untuk teman-teman Semoga dengan adanya acara wisuda ini Tidak menghentikan langkah kalian Untuk tetap menuntut ilmu di tempat lain Serta tidak merasa puas dengan apa yang kalian dapatkan Dan selalu mengamalkan apa yang kalian dapatkan Saya berharap walaupun esok kita akan berpisah Walaupun esok kita akan berpisah tali silaturahim di antara kita akan tetap terjaga serta selalu serta kalian senantiasa, senantiasa selalu berah, menjaga akhlak kalian dengan perilaku yang baik dan santun sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh asati dan asatidah di Madrasah Tahosusul Banat Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillahilladzi hadana nihadha Wa mahalinah tadia laulaan hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah la lah Wa anna muhammadan abduhu wa la Amma ba'du ulama Terutama Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Kempeki, Romoh Yayi Haji Nawawi Omar Saleh beserta istrinipun pun, ingkang Pulau Hormati, para asatir, wal asatirah, ingkang Pulau Hormati seluruh tamu undangan baik ibu maupun bapak para adik-adik santri ingkang sabun menghatamkan quran kul ingkang kula hakan Alhamdulillah puji syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada Pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka menyaksikan, menyaksikan. haul kyai haji Umar Saleh kalian nyai Hajah Aisyah serta haflah khutmat Al-Qur'an baik bil maupun bin nazar Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis Niki angsal rahmah dan barakah saking Allah Subhanahuwataala. Pertama, ulang nyuwun agung pun pangabuten dan kesuwun ingkang sangat, ingkang sampun memberikan kepercayaan datang pula mewakili atas nama wali santri kula atas nama wali santri ngaturakan matur kesuhun sangat datang pengasuh ingkang sampun mendidik anak-anak kula pecil-pecil kula sehingga sakit menghatamkan Al-Quran nan ilmu sanes-sanese mudah-mudahan dengan keikhlasan ingkang sangat ilmu ingkang ditransfer datang pecil-pecil pula kelawan ikhlas menimbulkan hati ingkang lapang lan ingkang bersih amin ya robbal alamin ingkang kapingkali pula ngaturakan apresiasi sangat datang adik-adik santri Ingkar sampun menghatamkan Al-Quran dengan begitu sabar, mulai dari tahun pertama sampai pada tingkat akhir. Kula datang salah satu hadis wonten, niku bahasae koi rukum Al-Quran, al waalaikum. Tapi kula wonten datang kitab Faldoilul Quran. Tengrika bahasai Inna afdolakum Man ta'allamal al quran Wa'allamahu Artosi pun Wonten satu perbedaan Bahwa Tengrika sampean-sampean Kabeh Niki ingkang sapun Ngata makan quran Termasuk tiang ingkang dipun Utama akan datang Allah subhanahu wa ta'ala Kula rentetaken kalian keutamaan. Apa singkudu dilaksanakan ketika kula sampun angsal keutamaan? diantarane niku hadza min fadli rabbi liyabluani aasykuru am akfur. Artine sawise kula iki angsal keutamaan saking Allah Subhanahu dengan berhasil menghatamkan Quran, maka di sana ada tuntutan apakah kita niki termasuk wong-wong kang syukuran dari Allah am akfur. Maknane punten kulai bunyai pesen datang anak-anak kulakabe niki sak khatam al Quran niki deran cekap maksih kedah diterusaken. Maksi kedah diteru, diterusakan. Kula berkaca datang para tokoh-tokoh Islam yang pakai sampoeng duduk datang akademik, tetapi landasan pemikirannya masih berpegang kali Al, -Qur, Al Qur'an. Niku dalam rangka taalam, kemudian sak talam ta taalam kula cukup mangga dipunamaakan dipun ajarakan kali generasi ingkang selanjutnya selan Niki Gang para para santri Gangge palawari santri kulai Ja biaya aneh singawit tahun pertama sampai tahun-tahun terakhir Sampun boten pegel sampun boten pegel pak. Insya Allah, kecil pecil, -pecil, pecil, -pecil sampaian kabeh, kang khatam dateng enjing niki ingkang badai sudah Insya Allah termasuk jawaban kula kabeh jawaban kula kabeh atas doa, ingkang sampun kula panjataken tiap tiap dinten. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrota'a A'yul Mudah-mudahan Pecil sampean kabeh niki Dados pengarem-arem ati panjenengan Kabeh Dan insyaAllah Badeh dipun Badeh saget nyilamatakan Kula kabeh selaku tiang sepuh Ketika Angsal azab saking Allah subhanahu wa ta'ala Lantaran anak Untung salah satu cerita dia pakai para para Aulia yang wonten datang Indonesia Niki bagaimana mentransfer Al-Quran walaupun satu ayat karena apa? ayat siji kadang-kadang bisa nyelamatkan pula saking azabnya gusti gusti Allah mulane. Ketika kula dipanggil Rahmah Jawabannya pun apa? Dalam Maka kula sih Nun Niku satu ayat Nun Walqalami wa mayas Was Insya Allah Satu ayat nun. Ini merupakan implementasi kula sebagai Bagi tiang muslim ingkang diperintah kongkon selalu membaca al-Qur'an. -Qur, al al Apa maning sag blondong, Bu? Insyaallah kecil-kecil kula kabeh niki saged menjadi khurratul ain, saged pengarem-arem tiang sepuh cipu, sehingga cina, keripuhan kerepotan ingkang sampun kula tasarufaken kangge didik anak-anak kula putri putri kula insyaallah sangat manfaati di dunia wal, wal akhira himbawan kula ingkang kaping terakhir selalu wali santri pertama mudah-mudahan lare lare kula niki boten bosen terus belajar dan terus bela, belajar untuk mencapai fadol saking Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kula kabeh niki sangat bersyukur kari Allah subhanahu wa ta'ala Wata'ala Ketika kula kabeh niki sakit bersyukur, InsyaAllah Allah nikmat pula pada dipun tambah kali Allah Subhanahuwatahuwataallah. Keping kali ye harapan kula mudah mudahan nyai lan bapa kiai ibu diparingi sehat walafiyah sehingga masih sakit terus membimbing datang putri putri kula kabeh datang waktu ingkang sela selajangnya ya, mudah-mudahan pondok pesantren Kempet ala Aisyah Niki terus bertahan. Walaupun arus globalisasi terus melanda. Tetapi pegangan kula sebagai tiang muslim untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. InsyaAllah masih tetap membahana di bumi Cirebon. Saking kula, wabilahi taufik wal hidayah. Wal'afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.